Serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslaw tentunya Baiklah persahabat leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru nih seputar idola kesayangan kita Keunggulan pertama persahabat ya kita lihat di sini ada unggahan spesial di fashionnya yang diada Kejora. Persahabat kita lihat, ini ada postingan mainan Dede Lesti yang baru dibeli. Persahabat ya di vlog yang agak biar larto, ada juga mainan diada Lesti yang unboxing. Persahabat ya kita lihat harga nih dibanderol seharga empat juta dua ratus empat puluh sembilan sembilan ratus delapan puluh empat rupiah ini untuk FG tilisnya aja sahabat di sini kita lihat juga untuk setirnya di harga enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu. masya allah para sahabat ya. dan kita lihat di sini. Untuk selanjutnya ada Driving Force Shift sahabat persahabatnya dihargakan 999.000 ribu, wow, masya Allah, <gifat> luar biasa. Didekati kejar ini membeli mainan seharganya yang sangat luar biasa. Meihong persahabatnya diunggah kembali atau di repost kembali oleh akun Sental Putih and pilot ada kalimat catson juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Ada yang mau beli mainan samaan Biar bisa nge-games bareng kesayangan Tuh persahabat ya <guluh> Luar biasa Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan Kepada Dedek Elesti Kejora Persahabat ya Luar biasa Bukan main nih Tentunya drill Sultan Lesti dan Rizky Bilar. Untuk berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial banget ya dari Kak Hafiza. Yang mana Kak Hafiza kemarin mengunggah sebuah postingan kebersamaannya, tentunya bareng Dedek Lesti dan Kak Bilar dan bersama teman-teman bridesmaid lainnya. Para sahabat ya, wow, terlihat bahagia banget ya tentunya. Dari para-para bridge mesnya Di The ini persahabat ya Wow luar biasa Mantap auranya positif semua katanya tuh Persahabat ya dari titi.gia Masya Allah Kita lihat juga persahabatnya keunggahan Kak Gia Indrawari Disitu mengunggah sebuah postingan Yang sama nih masya Allah Luar biasa persahabat dan kita salvoh banget ya sama caption yang dituliskan, enak banget sih lihat orang menikah, kata Kak Gia, masya Allah. <guluh> Dan kita lihat dalam kolom komentar di sini ada komentar dari Adi Tadiyatmani mengatakan kamu kapan katanya tuh kayaknya udah ada lampu hijau banget di persahabat Ya ditanya kamu kapan. <guluh> luar biasa memang tentunya bridesmaid dari DDLSD sungguh cantik-cantik, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan dari orang-orang terdekat, teman-teman terdekat, kerabat terdekat, dari Lesti maupun Rizky Bilar. Untuk berikutnya juga, persahabat, ya kita mendapatkan kabar spesial juga nih dari akun Reina Melia Putri, underscore Leslar. Disini memposting sebuah postingan pemandangan yang seger banget, sahabat. Ya, ini adalah tempat dimana tentunya Leslar dan tim... Ada di lokasi ini, persahabat ya, masya Allah, holiday -nya luar biasa, pemandangannya seger banget. Persahabat ya, masih di Kota Bandung, dan kita lihat ada kalimat caption juga yang dituliskan, "Wah, seger banget suasananya, leslar lagi di sini." Katanya tuh, persahabat ya, kita lihat dalam kolom komentar juga nih, banyak banget persahabat ya, yang tentunya berkomentar sini dari akun Tuti istri satu mengatakan, "Lembang bukannya itu," katanya tuh. Tentunya doakan saja bunda-bunda ada cedukan vitamin, kabar baik, kabar bahagia kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Dan kita lihat keunggahan berikutnya dari Bang Bensi Kumbang yang baru bangun tidur. Para sahabat, ya, kita lihat di gasnya di situ Bang Benzik Gumbang mengunggah sebuah postingan pemandangan yang sama nih para sahabat ya tempatnya Masya Allah seger banget nih Bangun tidur kaget, lihat keluar katanya tuh persahabat ya. Bang bensin Kumpang kaget banget saat melihat keluar pemandangannya luar biasa. Suasananya seger banget, mudah-mudahan tentunya selalu sehat untuk keluarga, dari Lesti dan Rizky Pilar. Kita masih menunggu, cirukan pengantin baru nih persahabat ya, kayak masih tidur nih ya. Keluarga sebagian sudah pada bangun.